Krik itu meluluhkan hati wanita, yang pria harus paham ketika pria jatuh cinta. Ia sering bingung bagaimana cara membuat pujaan hati terkesan dan jatuh cinta. Meluluhkan hati wanita memang tidak pernah mudah. Karena itu, ia harus memikirkan beberapa cara yang dapat mengesankan wanita idaman dan membuatnya jatuh cinta. Tapi, tak perlu berkecil hati. Meski jalannya tidak mudah, dengan memilih 10 cara romantis berikut. Anda pasti bisa membuat hati wanita idaman dulu. Berbicara dengannya setiap wanita menyukai perasaan ada pria yang mengagumi atau sedang jatuh cinta kepadanya. Tunjukkan perhatian itu dengan mengirim SMS yang menggambarkan betapa Anda merindukannya. Anda juga dapat menggunakan emoji untuk menyampaikan perasaan. Ada banyak pilihan emoji untuk disesuaikan dengan suasana hati dan perasaan. Luangkan waktu bersamanya sebaiknya jangan terlalu mengandalkan kontak jarak jauh via SMS atau panggilan video. Teknologi mungkin telah membuat komunikasi lebih mudah tapi terlalu banyak menggunakan justru bisa menjauhkan pujaan hati. Dia mungkin berpikir Anda tidak memiliki cukup waktu untuk bersamanya atau sekadar menemuinya. Jangan sampai kesalahpahaman membuat hubungan gagal sebelum dimulai. Sesekali berikan bunga-bunga diketahui, membawa kesegaran ke sekitarnya dan hari Anda juga pasti penuh sukacita karena pujaan hati tidak hanya akan menghargai sikap Anda, tapi juga akan membuat Anda merasa hebat Beri pujian saat berbicara dengannya, entah tentang masalah serius atau topik umum Cobalah memberikannya kejutan dengan memuji penampilan atau mengomentari anting-anting, gaun, atau warna baju yang dipakainya Tunjukkan perhatian wanita menyukai pria yang bisa menunjukkan cinta dengan berbagai cara. Jika bisa menunjukkan rasa cinta melalui mata, atau dengan menjadi pendengar yang penuh perhatian, gak pasti memiliki tempat di dalam hatinya. Makan siang atau makan malam sesekali, jika memungkinkan. jaga dia ke restoran favoritnya. Acara makan ini juga memberi keajaiban karena Anda bisa menghubungi makanan dengan menambahkan kata-kata ajaib Aku cinta kamu, saat mendapat kesempatan untuk melakukannya, bertemu teman dan rekan-rekannya Dia ingin melihat komitmen Anda, dan cara yang baik untuk menunjukkannya adalah dengan menunjukkan ketertarikan Untuk bertemu dengan orang-orang yang disayanginya, dengan begitu, dia akan yakin Anda tidak main-main dengannya Perkenalkan dia kepada teman jika bertemu dengan teman-teman Maka jangan lupa untuk mengajak dia bertemu dengan teman-teman Anda Ini akan memberi dorongan yang sangat dibutuhkan untuk hubungan karena dia akan mengenal lebih banyak tentang Anda dari teman-teman Tunjukkan hubungan aman ketidakamanan dalam suatu hubungan bisa memutus ikatan cinta Ketidakamanan adalah perasaan yang secara alami ada dalam hubungan Perasaan tersebut dapat dihilangkan dengan cara berkomunikasi dengan si dia. Keinginan untuk merancang masa depan impian banyak wanita adalah bisa menjalani hidup bersama pria yang dicintai dan mencintainya. Anda bisa membuat dia mewujudkan mimpinya itu dengan menunjukkan antusiasme mengenalkannya pada keluarga. Itu merupakan sinyal yang kuat Anda ingin dia menjadi bagian dari keluarga sekaligus menjadi bagian dari hidup Anda. Nah itulah beberapa trik semoga kalian cepat mendapatkan jodoh ya